Hey, dia nilai. Oh, kau naik terus. Udah ayus. Hai, guys. Assalamualaikum. Hari ini aku nak cuba menu terbaru daripada KFC, iaitu Balinese Crunch. Yang di mana katanya, hmm, KFC nak membawa kita semua ke Bali dengan menu ini. Ini dia. Balinese Crunch. Gabungan rasa pedas-pedas dan juga masam-masam. Kita tengoklah macam mana. Bali ke tak Bali? Okey, jom kita... Aku rasa sini dibagi dada ni. Ish. Aku minta drumstick dengan tight. Tapi dia dengarlahnya tight tight tight ya. Ha, nampak. Okey. Aku pakai kereta je lah. Ni besar sangat. Tadi nak simpan tepi. Hahaha. Ha. Sebabnya aku malas nak turun. Aku drive through je tadi. Aku ingat kan. Tak oh, mungkin tight lekuk dulu ni sekali dia bagi tadi kalau aku tahu tak lah senemu aku makan. Aku rasa KFC sekarang kenapa dah tak ada stok coleslaw eh. Dibagi mash potato je. So, kita dapat lain Apa ni? Wages mash potato. So, aku tunjuk satu jelah. Jom so, marilah kita makan. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Apa pun, kita makan mash potato First Okey. Tada. Bismillahirrahmanirrahim grown up with spaitan tu korang. Sedap macam biasa. Jaga nak ke? Jap gi eh, sabar. Kucing kita datang. Hei, dengan kata kerja lagi kan. Tunggu, tunggu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Hmm. Setiap kali video ada je nak interframe. Ok, aku makan ni dulu Seketul dua Oh my god Aku tu buka begini you all So, fikirkan Nelly. Nelly jangan apa-apa. tunggu kat bawah. Nanti tengah pagi. Nelly. Amboi. Beginilah keadaannya. Bila kita syuruh tempat ni. Anak kita, bulus-bulus kita semuanya ada 13 ekor. Okay. Samakan. makan. spice by untuk korang. Spice by untuk aku. Oh, memang meriah eh dia punya spices. Oh. Hmm, tak record pula. Apa ni ha? Ah. Hmm. Ini Bali meriah sangatlah dia punya ni. Kak. Dia pun ada masin, ada masam. Macam tapi macam nak rasalah. Ni macam tom yam, tom yam misspur. Nampak ni, ha, aku dah burukkan ayam aku ni. Dia terlalu strong untuk aku. So biasa biasa je pada aku. Aku tak suka dia over sangat. Tengok over over sikit, bagi sikit-sikit je. -sikit kita cuba dengan sos pulak. Nelly, dia tu diam. Rasa dia okey je. Sedap je. Cuma, banyak sangat. Mariah sangat. Aku kepedasan sudah. Boleh rasa dia punya limau um uh, lima lima tu Pedas-pedas pun rasa Pedas way Nengan oh. sushi Aku habiskan je lah Korang tengok aku makan Suat sangat. Dia punya rencah. Pantah nampak orang makan. Pedah je. Tak ni. Oleh nak. Ni. Tinggal bagi sini ni. Chah. Chah. Sini. Sini. Oh, kau naik terus. Jangan sorok sini. Allah Hola, kat bawah. Sini. Turun. Tam. Turun, nih. Cepat sini. Hola, sini. Nih. Pedih. Oh, pedih. Pedih, pedih. Pastum yang limau. Ini macam pernah ada lah dulu. Tapi nama dia lain kan. Tapi aku tak suka. Ini pun okay lah. Tapi aku tak suka banyak sangat dia punya. Ini kalau kurangkan sikit umumnya okey lah pada aku. aku tak suka meriah-meriah ni. Apa meriah-meriah ni? Jimat sikit. Jangan letak berbanyak sangat. Okay Ok aku rasa, cukup sampai kat sini je video hari ni aku makan satu je uh, Maklum lah, anak-anak bulus pun sibuk nak makan kan So, agak sama makan dengan dia orang je lah So, aku makan satu je kan, sebab ayam aku dapat besar tadi So, aku memang makan, bukan so so so Pada aku lah, memang ada rasa pedan-pedan masam-masam tu kuat lah, rasa limau tu memang kuat Merasa tomiam. Hmm, ada lah kot tomiam sikit-sikit. Tapi tak tahu lah Bali mana balinya rasanya. Icah. Icah pun nak nampak ni. Inilah yang nak makan ayam tu. Da, ayam kat tinggal tu nampak ni. yang aku mene -le So, pada aku rasa dia okey sedap je. Tapi cuma dia banyak sangat. Aku tak nak lah. Kalau Icah duduk diam, diam duduk diam. Tengok, tengok kamera. Tengok, kamera. Tak nak sudah. Pada aku banyak sangat dia punya spice apa semua tu. Dia jadi macam meriah dah over sangat. So, dia macam Hmm, aku tak suka yang berlebihan macam tu. Aku nak biasa-biasa je. Kalau boleh kurangkan. Okay mungkin dia just nice lah pada aku. Tapi lebih sangat. Banyak sangat. Dan kuat lah rasa dia memang kuat gila. Kalau korang suka masam-masam pedas pedas tu. Memang sesuai lah untuk korang beli. Okay. Itu saja. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. See you guys di next video. Bye. -bye.